Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bunda Jumpa lagi di Rizky Kaliner Kali ini Aku ingin memasak Mencoba resep Kentang udang balado Bahan yang kita siapkan adalah Udang setengah kilogram Kentang setengah kilogram Cabai merah secukupnya Bawang merah Bawang putih, tomat. Ya. Untuk ketannya kita potong-potong dulu. Kita potong dadu ya, Bunda. Ya. Jangan terlalu kecil supaya nanti kalau digoreng tidak hancur. Sudah kita potong semua, ya, Bunda. Untuk bumbunya, cabe merah, cabe pedas, rantai bawang putih, dan bawang merah, kita rebus terlebih dahulu. Lalu kita blender, ya, Bunda. Ya, untuk udangnya. Kita goreng kentangnya, kita goreng. gula yeah, berikutnya. kita beri air sedikit ya Bu. kita tunggu sampai meresap kita masukkan udang yang sudah kita goreng tadi dan kentang yang sudah kita goreng Kita aduk, kita putih sampai makan Rasanya pedas, manis, dan otak Jadi hmm, sudah matang. kemudian ya. Udang tentang goreng Kalau gue sudah matang Sudah siap dihati Oke seperti ini bunda kita sajikan dan siap kita santap. Oke terima kasih bunda semoga bermanfaat jangan lupa like.